Oke okay, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya yang tentang penetak pemijahan ikan lele yang belum melihat videonya silahkan dilihat dulu untuk video pemijahan ikan lele yang sebelumnya. Hmm. Ini terus Nampak nggak? Nah ini terus terusnya. Udah banyak sekali. Ini sebenarnya pakai apa? Dia eh. Jadi, video kali ini kita akan melihat uh, ikan lele yang sudah menetas. Yang sudah kita pijak kemarin itu sudah menetas, sekarang sudah umurnya sudah satu, kurang lebih satu minggu ya. Jadi, ya pada video yang pertama itu, kami gagal karena uh, dalam proses pemijahan. Kami tidak memindahkan telur yang ada di dalam kolam itu, tidak kami pindahkan ke tempat yang lain hmm, Jadi kami sudah melakukan dua kali pemijahan. Jadi pemijahan yang kedua itu kami pindahkan telur lelenya ke dalam akuarium atau ke dalam tengah akuarium. Dan ternyata alhamdulillah telurnya itu menetas jadi nasi kena Rupa ikan lele itu baru kami pindahkan ke dalam kolam yang di belakang Jadi ketika dia sudah tidak menyimpan cadangan telur lagi Baru akan kami bisa kami pindahkan Jadi kita akan melihat bagaimana perkembangan ikan lele Yang sudah berusia 1 minggu Inilah penampakan ikan lele Yang sudah berumur 1 minggu nah, Ikan yang sudah mulai bergerak cepat dan dia warnanya sudah mulai berwarna hitam dan kemarin itu masih berwarna putih dan masih ada kantung telur di badannya dan sekarang dia sudah tidak ada lagi dan dia sudah mulai makannya cepat dan warnanya juga sudah mulai hitam semua saya akan kasih dia yaitu やってみる Jadi kita sudah selesai mengasih makan ikan lele yang berumur satu minggu. Jadi untuk yang ikan lele yang berumur satu hari dan tiga hari itu dia masih kadang cadangan makanan yang ada di punya, Yang ada warna kuning kuning itu masih bisa untuk dia makan. Jadi pada umur empat hari itu sekitar empat hari lima hari itu kita kasih uh, kuning telur untuk makanannya. Dan ketika dia umur satu minggu, itu udah kita kasih cacing sutra. Nanti pada umur 2 minggu, 3 minggu itu, nanti kita kasih mulai. Kita kasih bor yang dihancurkan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.